Selamat pagi guys Produksi Batako ya guys Lagi mulai Ini yang ditumpuk Ada si AA ya nah, Lagi proses pembuatan Batako lagi pemukulannya setelah pengisian yang kedua ya guys adukannya memang biasa guys adukannya tidak seperti mengaduk buat pasang patah perumahan ini pembuatan adukannya biasa jadi bukan mengaduk untuk plaster tembok bukan kita lihat hasilnya rata harus rata ya guys tempatnya agar hasilnya lurus dipasang tidak goyang kira-kira bikin patako ini sulit apa mudah mudah tuh, lihat, lihat kemudahan katanya si abang kemudahan lihat tuh hanya begitu doang jadi pilihan saran dari saya dengan rasa cinta anda Dibandingkan nah, dengan bata merah atau herbal atau batako kalau saya pilih adalah batako karena hasil yang padat berisi dan dipasang rapi nanti akan saya perlihatkan hasil pemasangan bataku pada part kedua dalam waktu yang tidak akan lama yang bermukim di daerah Cikatomas Karangnunggal Cikalong Cibalong Salopa silakan hubungi kami atau datang langsung ke Kampung Sukarame Desa Sukawangun Kecamatan Karangnunggal kalau area arah jalan termudah dari Cika Thomas harus masuk melalui Jalan lingga Laksana Cika Thomas samping Masjid Agung Cika Thomas masuk menuju Cilumba nanti Anda akan menemukan jembatan Cilumba Sukarame ya Nah disitu Anda bisa tanya Bataku Sukarame posisi di jalan guys. siap mobil lewat lo okay. guys. Posisi jalan raya ya yeah, guys. Jalan Raya Cikatomas via uh, Jalan Jalan Cikatomas Karangnunggal via Sukarame Sukawangun. Melalui jembatan Lingga Laksana Cilumba Sukarame.